Perhatikanlah di depan ini ada 5 soal, akar 16, akar 3 dari 8, minus akar 3 dari 8, kemudian di ini, ini akar 3 dari X pangkat 6, kemudian ini minus akar 81 A pangkat 4, yang ini akar 3 dari 8, X pangkat 9. Nah ini kita akan menyederhanakan bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar. Nah, tetapi sebelum kita melanjut, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silahkan subscribe, like, dan saya diberi komentar kepada para sahabat yang lain. Mohon dukungannya supaya channel ini makin berkembang. Ya, untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita mulai. Akar 16. Akar 16 itu kita bisa mengerjakannya sebagai berikut akar 16 itu akan menjadi akar dari 4 pangkat 2. Gitu ya? 4 pangkat 2, ini pangkatnya 2, pangkat akarnya 2 sehingga ini bisa disilang, dihilangkan yang ini sama dengan 4. Gitu. Kemudian minus akar 3 dari 8 dari 8. Itu kita jabarkan dulu 8-nya. Jadi minus akar 3. 3, 8 ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, jadi 8-nya ini adalah 2 pangkat 3, kemudian ini pangkat akarnya 3, ini juga bisa dihilangkan, sehingga akan didapat minus 2. Ya. Ya. Kemudian ini, akar 3 dari X pangkat 6, akar 3 dari X pangkat 6 itu juga kita bisa selesaikan seperti begini, akan menjadi X, ini pangkat yang di bawah tanda akar itu dibagi oleh pangkat akar menjadi x pangkatnya x pangkatnya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 yang ini sama dengan x kemudian 6 dibagi tiga itu dua Ya. Boleh juga ada juga dengan cara lain tapi Pak Yud memilih dengan cara ini. Kemudian yang minus akar 81A pangkat 4. Minus akar 81 pangkat 4 itu sama dengan minus akar dari 81. 81 ini pangkat akarnya 2 ya. Pangkat akarnya 2 hanya tidak ditulis. 81 itu 9 kuadrat. Kemudian A pangkat 4. Nah ini sudah bisa langsung kita kerjakan. Oleh karena apa? Kita selesaikan. Karena 9-nya pangkat 2, sehingga ini nanti habis pangkatnya. Kemudian A-nya pangkat 4, sehingga pangkat 4 bisa dibagi dengan 2 dengan mudah. Sehingga akan menjadi minus 9A pangkat 2. Dari mana ini? 9 ini keluarkan di tada akar menjadi 9 apakah empat menjadi a kuadrat karena apakah 4 kalau dikeluarkan dari tanda akar dengan pangkat akarnya itu 2 akan menjadi a pangkat 2. Kemudian yang ini. Kita jabarkan dulu, kita jabarkan dulu pangkat 3 dari 8, 8-nya itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian x pangkat 9. Gitu? Nah, ini kita akar gitu. Nah, ini 2 bisa keluar dari tanda akar, pangkatnya ini sama kebetulan sehingga ini menjadi dua Kemudian x pangkat 9, 9-nya ini kita bagi dengan tiga menjadi x pangkat 9 dibagi 3 menjadi x pangkat 3. Jadi begitu cara menyederhanakan bentuk akar dengan tidak lama-lama maka kita akan menjadi lebih paham. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa bagi yang bergabung, baru yang bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.